Jadi kalau kita tidur pagi Itu bukan hanya meningkatkan risiko sakit diabetes Tapi penyakit-penyakit yang lain Dan satu hal Rasulullah mengatakan Jika kita tidur setelah sholat subuh Akan meningkatkan risiko pikun pak Pikun loh bu Ya pak Gampang pikun Lah kalau kita sholat subuh menjelang maghrib setelah asar Apa yang terjadi? Islam melarang kita dilarang oleh Nabi kita tidur menjelang maghrib, betul? Bukan karena nanti ketidian setan, bukan ya? Secara medis diketahui bahwa orang yang kebiasaan tidur antara asar sampai maghrib itu akan menurunnya daya tahan tubuh. Jadi gampang sakit infeksi, Pak. Kalau Bapak tidur menjelang maghrib, daya kalau sekali lagi setelah sholat subuh gampang pikun, aliran darah ke otak itu tersumbat. Ya, jadi sedih penyakitnya Tapi kalau tidur setelah sasar sebelum maghrib Itu daya tahan tubuh kita akan menurun Jadi gitu ya jawabannya bu Justru ini yang paling penting materi terakhir ini 6 langkah praktis Ya, Bapak bisa lakukan di rumah mulai hari ini Langkah pertama Mulai hari ini Jangan makan malam Pak Ya. Ala bisa karena biasa. Memang awalnya sulit, yang sudah kebiasaan makan malam itu sulit. Alasannya nanti nggak bisa tidur, Dok, betul ya? Nanti perutnya kembung, mual dan sebagainya. Itu karena kebiasaan. Dulu pun saya begitu, tapi kalau sekali-sekali boleh, Pak. Misalnya diundang hajatan, gitu tetangga ada yang kawinan hajatan, ya enggak apa-apa, menghargai itu, makan malam. Tapi sekali-sekali itu, tapi kalau tiap hari ini yang enggak boleh, betul ya Pak? Jangan makan berlebihan dan jangan makan malam. Makan sate boleh nggak Pak? Boleh, siapa bilang enggak boleh. Sate itu, Bapak tahu daging kambing? Daging kambing, daging domba adalah makanan sehat, tidak berkolesterol yang kolesterol itu lemaknya apa tapi kalau bapak makan daging murni, dagingnya tok ya sehat pak yang ndak boleh itu santannya oh, <laughs> jadi makan gulai itu jangan kalau gulai sate aja udah ya ataupun di Buat apalah dibuat empal ya oke itu yang pertama yang kedua tolong catat jangan tidur larut malam pak Batasan tidur jam berapa Pak? Jam 11 paling telat Harus sudah di Tidur, kenapa? Apa penjelasan medisnya? Orang yang tidur di atas jam 11 Akan terganggu Fungsi livernya Pak Di mana liver kita ini Fungsinya banyak ya Ada 500 fungsi liver loh Pak Fungsi jantung ada berapa Pak? Fungsi jantung satu, fungsi jantung tugasnya untuk memompa darah Fungsi ginjal ada berapa? Dua, absorpsi dan filtrasi Fungsi liver 500 fungsi Jadi organ yang paling berat dalam tubuh kita kerjanya adalah Liver Liver akan rusak Manakala kalau kita tidur di atas jam 11 malam Berarti 500 fungsi liver bisa rusak pak Ini salah satu penyebab diabetes Bukan hanya kekurangan rusakan pankreas tapi rusaknya liver bisa jadi penyakit diabetes Pak jadi kalau sakit diabetes itu yang terganggu itu sebetulnya bukan hanya pankreasnya livernya pun rusak ususnya pun rusak makanya dalam pengobatan diabetes di klinik kami itu bukan hanya ngobatin pankreas tapi tiga organ penting ini saya obati usus liver dan pankreas kebanyakan kenapa kalau dalam pengobatan tradisional mereka tahunya diabetes itu hanya pankreas, ya kan? Tapi di sini dalam pengobatan holistik orang yang kena liver itu tiga organ ini pasti rusak, usus, liver, dan pankreas. Salah satu penyebab dari kerusakan liver akibat kebiasaan tidur larut malam. Jadi salah satu penyebab diabetes pun bisa karena tidur larut malam. Ya batasan tidur jam berapa? Sekali lagi jam 11 harus sudah tidur pulas, jadi jam 10 setengah 11 paling lambat kita harus tidur pulas nanti setelah jam 1 boleh bangun yang penting jam 11 sampai jam satu dia harus tidur pulas jadi kalau Bapak mau sholat tahajud jam 2 setengah 3 ya monggo. Ya, oke itu yang kedua yang ketiga air putih Pak dijaga 2 liter sehari bagaimana cara minumnya yang baik Rasulullah sudah ngajarin kita ada 6 sunnah harus duduk Pakai tangan kanan seteguk demi seteguk membaca basmalah di saat minum diakhiri dengan alhamdulillah kan begitu ya pagi hari minum satu gelas bangun tidur sebelum sholat subuh setelah sholat subuh boleh teh tapi juga dibilas dengan satu gelas air putih sebelum mandi nanti Pak minum air hangat kalau bapak mandinya pakai air dingin boleh tapi sebelum mandi minum air hangat biar tubuh kita ini jangan terlalu dingin di saat kita kena air dingin sampai maghrib pastikan 2 liter sudah masuk dalam dalam tubuh kita malam mau tidur tolong perhatikan Ibu ya malam mau tidur jangan banyak-banyak minum enggak boleh minum malam itu setuk, apa segelas sampai dua gelas mau tidur cukup seteguk dua teguk saja karena kalau sampai kita minum mau tidur satu gelas besar ginjalnya malah rusak Pak ya oke, okay, itu yang ketiga yang keempat, puasa lakukan puasa secara rutin Insya Allah kita sehat Nah untuk penjelasan atau materi puasa nanti bisa hubungin staf saya nanti di bulan Ramadan tahun ini kalau memang masih ada slot 1 sampai hari ke-20 saya bisa mengisi manasih kesehatan yang berkaitan dengan manfaat puasa untuk kesehatan Insya Allah kalau memang masih ada slot waktunya Karena kita di bulan Ramadan hanya 20 hari kita ngisi ya. Oke, okay, itu yang keempat Langkah keempat Langkah satu, dua, tiga, empat Langkah kelima Nah sebelum saya menjawab yang kelima Saya ingin Membacakan sebuah Sabda Rasulullah Rasulullah bersabda Di dalam tubuhmu ada segumpal daging jika segumpal daging itu sakit, akan sakitlah seluruh tubuhmu. Dan jika segumpal daging itu rusak, akan rusaklah seluruh tubuhmu. Apa itu segumpal daging? Segumpal daging itu adalah hati. Tapi ternyata yang dimaksud Rasulullah itu bukan liver, Pak. Yang dimaksud Rasulullah adalah hati kita, roh kita, jiwa kita, perasaan kita. Kalau hati kita rusak, kita banyak penyakit hati, iri, dengki, sombong, takabur, dan sebagainya. Fisik, penyakit fisik akan muncul dalam tubuh kita. Ya, tidak ada orang stres itu sehat, betul enggak, Pak? Gak ada orang yang suka marah-marah itu sehat, betul Bahkan Rasulullah mengajur senyum adalah i, ibadah. Senangkan orang kan orang lain, permudah urusan orang, orang lain. Insya Allah kita sehat. Ya, jadi itu langkah ke? Lima. Langkah satu sampai langkah kelima Sifatnya individual Bapak bisa lakukan sendiri di rumah Tapi langkah keenam ini butuh Bantuan pihak dokter Atau rumah sakit Kira-kira langkah keenam apa Bapak? Pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan sebelum Sakit Jadi periksa itu jangan nunggu sakit baru periksa Jangan seperti kaya Bu Ustajah tadi Diajak periksa jawabannya takut ketahuan penyakitnya Setelah stroke baru datang ke klinik Untuk minta diperiksa kalau sudah stroke susah, nggak nyembuhinnya Pak. Kata kayak beliau nih, sudah 2 tahun dah sembuh-sembuh karena sudah terlanjur stroke. Tapi kalau beliau melakukan general check-up mohon maaf ya Pak. Kalau beliau melakukan general check-up rutin, insya Allah tidak akan kena stroke karena sebelum stroke sudah diobati dulu. Karena stroke ini bisa kita lihat dalam scanning dengan alat yang saya punya. Yang saya punya insya Allah kelihatan ini. Oh ini, ini ini sudah mulai ada tanda-tanda Mau penyumbatan Buru-buru diobati Memang takut Pak Tapi pesan saya jangan takut Ya lakukan Pemeriksaan supaya kita tahu Supaya kita kenal Gitu ya Pak Jadi kira-kira di jemaah ini Ada yang mau saya ajak periksa Kita semua Pesan terakhir dari saya Lakukan pemeriksaan sebelum terlambat ini pesan saya, dan pesan seluruh dokter Di dunia sebetulnya Lakukan pemeriksaan sebelum terlambat Ya, karena dengan kita Melakukan pemeriksaan, kita akan kenal Tubuh kita, kalau sudah kenal kita akan Sayang sama tubuh kita, betul Pak? Ada pepatah mengatakan tidak kenal, tidak sayang Cukup sekian dari saya Mohon maaf kalau penyampaian kami kurang baik Akhirul kalam Wabilahi Taufiq hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ada pertanyaan masalah teknis nanti langsung.